Pewarta online ya, pewarta online dengan judul Habib Rizik ajak umat Islam seluruh Indonesia dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Benarkah? Nah, kan tanda tanya. Nanti kita bahas ini kawan. Kabar. Habib Rizik Sihab mengajak umat Islam seluruh Indonesia mendukung calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan beredar di internet. Narasi tersebut juga mengajak umat Islam untuk menyukseskan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Informasi tersebut disebar dan diunggah kanal YouTube populer News pada Kamis 29 Desember 2022. Begini narasinya. Dipimpin langsung sang Imam Besar HRS ajak umat Islam se-Indonesia sukseskan Anis di Pilpres. Tulis judul unggahan. Habib Rizik pimpin langsung serukan seluruh umat Islam se-Indonesia sukseskan Anis di, di Pilpres. Tulis keterangan dalam Nail di video. Benarkah klaim tersebut? Dari hasil penelusuran, klaim soal Habib Rizik meminta seluruh umat muslim se-Indonesia untuk dukung Anies di Pilpres adalah salah. Setelah video ditonton sampai selesai, tidak ada informasi mengenai klaim tersebut di dalam video. Narator dalam video pun membacakan artikel dari Warta Ekonomi yang diunggah pada tanggal 27 Desember 2022. Judul dari artikel yang dibacakan tersebut adalah KUBU 212 bakal dukung Anies Baswedan, Murid Habib Rizik kasih bocoran, kami hanya titik-titik. Artikel itu berisi soal persaudaraan alumni atau PA 212 yang hingga saat ini masih belum memutuskan sikap atau pilihan mereka untuk baca pres yang akan diusung pada pilpres pre 2024 nanti. Wasek JMP PA 212 Novel Bamukmi menyampaikan bahwa pihak mereka nantinya akan mengikuti komando dari Habib Rizik. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, maka kabar Habib Rizik mengajak umat muslim seluruh Indonesia mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 adalah keliru. Informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam kategori hoax. Artikel asli suara. Nah. Ternyata kawan, isu terkait Imam Besar Habib Rujik siap mengajak umat Islam seluruh Indonesia, dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, adalah hoax. Hoax kawan ya, nah ini catatan yang perlu kita tahu, eh, ingat ya, ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan bahwa... Salah satu ya, salah satu partai yang dulu yang dulu ya, yang tidak senang dengan Imam Besar Habib Rizik Sihab, yang tidak senang salah satunya adalah Partai Nasdem itu yang saya dengar. Ya, yang tidak senang dengan FPI salah satunya adalah Partai Nasdem itu yang pernah saya dengar. Ya, bisa di -check. Pertanyaannya, Partai Nasdem saat ini mengusung Pak Anies baswedan sebagai capres. Apakah partai yang pernah, ya yang pernah tidak senang kepada Habib Berjik Sihab dan EPI akan didukung calon presiden yang ditunjuknya Nah ini pun tanda tanya, ini pernah saya dengar benar apa tidak? Bahwa Partai Nasdem itu tidak senang dengan Imam Besar Habib Rizik Sihab dan tidak senang dengan FPI. Nah, dilema. di satu sisi Pak Anies Baswedan sangat dekat dengan Imam Besar Habib Rizik Sihab. Nah, ini kawan. Makanya saya itu belum pernah mendengar bahwa Imam Besar Habib Rizik Sihab mendukung ya salah seorang tokoh untuk maju menjadi calon presiden 2024. Belum pernah saya dengar. Entah ke seperti apa. Ya, entah ke seperti apa. Apakah Imam Besar Habib Rizik siap akan mengumumkan untuk mendukung salah satu kandidat Capres 2024? Atau apakah mungkin muncul lagi ijma ulama Untuk mendukung salah satu Capres atau Cawapres Untuk tahun 2024? Kita tunggu saja ke depan kawan Yang jelas sampai saat ini Ya Dari Imam Besar Habib Rizik Siap Belum ada komando untuk mendukung Salah satu capres Apalagi sekarang kan belum tahu Siapa capres-capres Karena KPU belum Mengumumkan ah Anies baru dari Partai Nasdem Yang kedua Apakah PA212 Yang jelas mungkin PA212 ikut komando Habib Rizik siap, ya? Nah ini kawan kita tunggu ke depan seperti apa perjalanan politik ini ya jelas ya ini semakin banyak yang muncul ya diviralkan tokoh-tokoh untuk maju menjadi capres maupun cawapres ya awal deklarasi adalah Pak Prabowo dengan Caimin nah ya itu gerindra dengan PKB kemudian yang kedua muncul Anies Baswedan sudah dideklarasikan oleh NasDem dan rencana akan membentuk koalisi di disebut Koalisi Perubahan, yaitu antara NasDem, Demokrat, dan PKS. Ya, KIP juga ada, ya, koalisi KIP, yaitu P3, PAN, dan Golkar. Nah, ini yang belum ini kulihat, PDIP, Perindo belum, apalagi ada beberapa partai baru, seperti partai umat, belum. Nah, kita monitor yang jelas. 2023 ini suhu politik akan naik tajam. Setiap detik, setiap menit, setiap hari akan terus bergerak. Sampai pada akhirnya nanti sampai bulan Oktober. Ya kan? Beberapa tokoh kan munculan tuh, bermunculan. Nah, demikian kawan. Selamat berdiskusi. Salam hormat buat semuanya. Dan tetap kita doakan semoga Imam Besar Habib, Habib Rizik siap. Senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdekah, NKRI Harkamati.